Dan kalau requestan lagu Saya ingat waktu saya itu masih subscriber 5 ribu 10 ribu Itu banyak banget teman-teman sekalian Request kepada saya Ya terutama ada band-band di Malaysia Seperti itu dan ini guys ya banyak yang request sampai saya itu catat di HP saya dan banyak banget dan sekarang alhasil karena HP saya itu tiba-tiba mati ya kan nah requestan itu hilang ya seperti itu guys dan masih banyak mungkin yang belum saya baca daripada komentar teman-teman sekalian yang lama banget dari awal-awal nah di sini guys ya ada dari channel Paji terikat ketat nah di sini ada guys Wings ya Allah Allah Agisna Live La Krista Hotel Melaka 2022 guys ini dibawakan oleh grup Wings guys nah langsung saja saya sudah penasaran Jom kita tengok videonya bersama let's go oke okay. alright baru berarti ya guys ya, rayakan cinta Ramadan mantap musik, Allah, Allah, ya masya Allah, Allah. Allah. <tik> Allah Mantap Masya Allah Masya Allah Mantap Sedap suaranya ayn itna ya rasul Allah Allah Allah musiknya guys sedap banget asli. Nah. Allah sedap. Betul-betul sedap. Wah. Wow. Oke okay guys, sudah selesai dan itulah tadi Allah Allah aghizna ya Rasulullah. Memang sedap guys ya. Allahu akbar. Memang memang sedap ya. Dan kita tengok komentar-komentar di sini. Saya non muslim tapi saya suka sangat lagu ini. Memang terbaik memang ya Datuk Awi memang terbaik memang betul. Ya. Kalau kita istilahnya reaction Dato Awi ini memang suara dia, pembawaan dia, karakter dia itu memang sangat-sangat kuat sekali guys. Dan non muslim saja mendengarkan Allah Allah aghizna Al ya Rasulullah itu sampai suka gitu kan, sampai suka-suka-suka sangat macam itu. Nah, di sini ada juga walaupun saya warga Dayak tapi tetap suka dengan lagu Awi bila dengar pikiran tenang. Nah, begitulah guys ya. Kekuatan daripada musik, kekuatan daripada pembawaan ya apalagi berkenaan dengan ketuhanan dan cinta kita kepada baginda Nabi Muhammad SAW pasti ya kan. Pasti setelahnya akan merasa tenang seperti itu. Allah Allah aghisna ya Rasulullah ya kan? Wahai Allah bantulah kami Wahai Rasulullah seperti itu ya kan ya Wahai yang berkedudukan tinggi Atasmu salawat dari Allah Hamba yang berada di pintu berharap Agar dapat mengecup makamu Kasihanilah kami dengan memberi jawaban Kami telah menerimanya Engkau terkenal pemurah dan memuliakan tamu, ya. Sesungguhnya aku menderita, bantulah aku demi Allah. Engkaulah kekasih yang mulia, kekasih Allah, ya. Mustahil kecewa orang yang meminta perlindungan dengan Rasulullah SAW-nya. Dan itulah arti daripada apa yang dibawakan Datuk awi, yaitu lagu Allah Allah Agisna, ya Rasulullah. Terima kasih Tuhan Haji, ya kan. Semoga puji hanya bagi Allah. Allah Maha Kuasa makhluk tiada daya persembahan terbaik dari dato Awi dan Wings ya, Terbaik dato Awi dan kumpulan Wings Rockers tapi dalam hati tetap ada bunga iman Memang merdu alunan Datuk Awi nyanyi sedap sangat-sangat Memang guys ya kalau kita dengar ya Allah sedap sangat asli dan Masya Allah hebat bakat daripada Dato Awi dan kumpulan Wings. Ya Allah anugerahkanlah kesehatan dan juga kebahagiaan selalu. Amin. Terbaik lagu ketuhanan. Sora yang merdu dan syahdu. Ketetapan vokal Awi yang begitu menyerlah. Oke okay, menyerlah ya. Menyerlah tuh apa guys artinya ya. Mungkin apa namanya ya Kayak enak banget lah seperti itu Oke mungkin itu saja video kali ini guys Terima kasih buat teman-teman semua yang sudah nonton video ini Dan terbaik daripada Dato Awi Dan juga Wings ya Yang memang pengiringnya itu memang Ah mantap banget ya dan saya dulu-dulu memang suka sangat lah ya, requestan daripada teman-teman banyak banget ya masa itu dan suka musik seperti itu teman-teman sekalian Siapa sih yang nggak suka musik seperti itu apalagi musik yang berkaitan dengan ketuhanan ya kecintaan kita kepada baginda Rasulullah kecintaan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala Para sahabat ya Para ahlul bait Dan lain sebagainya Masya Allah la la illa Terima kasih guys Sampai jumpa di video selanjutnya Semoga menyejukkan uh, hati kita Dan menambah iman kita Cinta kita kepada Allah Dan Rasulullah s.a.w Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Jangan lupa perbanyak solawat Karena solawat hidup kita Insya Allah akan nikmat dan penuh keberkahan Terima kasih apabila ada salah Kata mau dimaafkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh